We dilihat teman-teman di sini ada mobil konstruksi. Widih keren sekali ya teman-teman, panjang sekali mobil konstruksi ini. Yuk kita simpan dulu ke kotak ajaib. Widih mantul. Wadidah lihat di sini ada mainan lagi teman-teman. Di sini ada truk wheel loader. Widi mantul, mantul sekali ya teman-teman. Kita simpan lagi ke kotak ajaib. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan mobil konstruksi. Widi Widi mantul, keren-keren sekali mobil mainan ini. Widi di sini ada mobil loader snow sweeper. Widi keren sekali ya teman-teman, mobil ini digunakan untuk menyingkirkan salju. Kita simpan yuk ke kotak ajaib. Widih, di sini ada mobil truk molen. Mobil ini digunakan untuk mengaduk semen, teman-teman. Kita simpan. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada mobil forklift. Mobil ini digunakan untuk mengangkut barang, teman-teman. Widih mantul sekali. Kita simpan yuk ke kotak ajaib. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada ada mobil derek. Widih mantul mobil derek ini. Lihat keren sekali, teman-teman. Dereknya berwarna merah. Kita simpan yuk. Kemudian di sini ada midi di sini ada ada mobil dump truk teman-teman. Mobil ini digunakan untuk mengangkut pasir atau kerikil kecil ya teman-teman. Wih, -teman. mantul. Kita simpan. Wow, lihat teman-teman di sini ada ada loader ekskavator. Widih, mantul lihat teman-teman mobil ini digunakan untuk mengeruk pasir kita simpan lagi wadidaw di sini ada ada truk box teman-teman Widih mantul sekali ya teman-teman mobil truk ini kita simpan Wow lihat teman-teman di sini ada ada loader power clip. Widi mantul kita simpan. Wow lihat teman-teman di sini ada ada truk ekskavator. Widi keren sekali ya teman-teman. Di sini bisa motor juga kita simpan. Wow, di sini ada ada truk towing teman-teman. Mobil ini digunakan untuk mengangkut kendaraan. Kita simpan ke kotak ajaib. wadidaw disini di sini ada ada ekskavator timber grab teman-teman. Widi, mantul sekali ya teman-teman lihat di sini untuk pencapitnya teman-teman, mantul sekali. Wow, di sini ada, ada wheel loader teman-teman. Wah, wah, wow, wah, wow, wow. mantul sekali ya teman-teman. Mainan ini kita simpan. Wih, di sini ada, ada mobil keren teman-teman. Mantul, mantap betul. Kemudian, yang terakhir di sini ada widih, di sini ada truk minyak. Teman-teman, jadi -teman. mantul sekali. Kita simpan, wadidaw lihat teman-teman di sini. Kotak ajaibnya sudah penuh. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Waktunya kita bawa pulang.